keringnya masih bagus cuma dicabutnya gampang nah ini permasalahannya oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas atau mencari permasalahan pada mobil ini penyakit yang sering dialami jadi mobil ini ketika kena jalan jelek atau ceklong nah lampu kadang, -kadang mati sendiri seperti itu Nah, permasalahannya biasanya cuma di sekring atau soket-soket lampu yang kendur. Untuk yang pertama coba kita buka dulu sekring si yang ini. Dan dicek dulu lampunya apakah hidup apa mati. Coba kita hidupkan dulu lampunya. Sementara masih hidup untuk lampunya kita cari permasalahannya nanti di untuk langkah yang pertama kita cek dulu sikringnya cek dulu sikringnya apa yang kendor. Nah ini di bawah setir ini ditutupnya ini ada untuk keterangan sikring-sikringnya kita cari untuk yang lampu yang mana coba untuk yang lampu yang ini yang 10 ampere head dan 10 ampere head LH 10 ampere head LH RH jadi kalau head ini artinya headlamp atau lampu bagian kanan RH kemudian untuk yang LH ini untuk yang kiri nah untuk cara bacanya bagaimana ini sesuaikan dengan tulisannya seperti ini berarti dia di baris Kedua bagian atas berarti antara ini, nah, sikrinya untuk sikrinya yang ini dengan yang ini karena sesuai dengan gambarnya. Ini jadi yang ini sama yang ini untuk lampu. Ini coba kita periksa dulu apakah dia kendor, apa kotor. Untuk kondisinya masih bagus, bersih. Coba kita copot lagi satunya. Ini masih bagus juga. Ini kondisinya masih bersih, berarti permasalahannya bukan di sini. Nah, kita cari permasalahannya, coba ke bagian depan atau dekat dengan lampu di bagian dalam kap mesin. ini kita cari, cari mana si kring si kringnya. ini ada si kring, ini untuk relaynya, relay lampu sama relay starter biasanya disitu nih ini untuk si kringnya, coba kita periksa. si kringnya masih bagus, cuma dicabutnya gampang nah ini permasalahannya nih lihat kelihatan nggak tuh lumer bagian dalamnya itu lumer udah kebakar satunya juga sama ini lumer ini jadi kalau kena hentakan atau jeglongan di jalan jelek biasanya dia lepas atau kendor makanya lampu-lampunya mati coba diperiksa juga untuk soket lampunya apa dia berkarat juga apa enggak untuk kondisi soket sementara masih bagus enggak berkerak enggak berkarat coba untuk satunya satunya juga masih bagus soket-soketnya masih kenceng oke langsung eksekusi aja jadi permasalahannya ini sikring kering dua ini ini sikring kering lampu ini nah ini langsung kita ganti depan yang dibutuhkan dua soket sikring yang baru beserta dengan sikringnya nah ini sikringnya udah ada di dalamnya ini ini juga sama Oke langsung aja kita ganti Oke, jadi ini penampakannya setelah diganti Ini permasalahannya Lampu utama ini mati Kalau mobil kena lubang Atau ngelewati lubang Itu jadi permasalahannya Di sikringnya ini lumer Nah ini sikringnya ini dalamnya lumer Udah kebakar Soketnya Jadi dia kendor Seperti ini, Jadi langsung aja kita ganti. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.